I'm not to I won't stop till I wear the crown. sekarang kita menuju Taipei <gif> Asia, kita masih ada di Songshan Waters. Rencananya mau naik jein, tapi harus ganti kereta, makanya ya udah kita Nekat, naik atau Oke okay. <SILENCIO> Kita mau lanjut lagi Mana? <SILENCIO> kita cuma berdua nih Sama Mbak Dia Tuh oh. <SILENCIO> Kita belok sini lah selalu kita lihat sendiri ya waktu kita liburan tuh eh, rame ya? pada duduk dan sekarang ternyata <laughs> kayaknya sekarang dibatasi deh Apa sih? sekarang lebih dibatasi enggak seksi adalahnya udah nyampe ternyata guys di minggu ini entahlah apa karena kita terlalu pagi atau emang masih ada larangan buktinya di sini nggak ya. terlalu rame ya nggak ya, bulan tak. lalu lah awal bulan? <laughs> bukan akhir bulan ternyata bulan, tahun akhir bulan ya bagi yang belum gajian ya. <laughs> Akhir bulan guys kalau belum gajian itu akhir bulan dia ulang tahun dan kita rencananya mau makan-makan gak tau mau diteraktir apa sama mbak Dian oke ikuti terus ya vlog ini uh, seperti apa keseruannya bersama mbak Dian Sekarang udah nyampe Taipei lagi. Udah lama ya, udah lama banget. Aku nggak pasti ini ada tahun ya, tahun mungkin kali ya. <laughs> ini mbak Dian pertama kali membawa koper, tapi malah kopernya malah rusak. Yaudah nanti kita coba mungkin terlalu banyak isinya. Hmm, nemenin mbak Dian lagi belanja di Indek. <laughs> ada tragedi guys jadi kopernya mbak Dian tunggu oke okay, kita lanjut lagi setelah dari indeks mau kemana nah ini banyak tas-tas. Hmm. Tas-tas hmm. harganya itu kalau di Indonesia kurang lebih 100.000 ya. Tuh, harganya 200 NT. Yang di atas juga ada yang buat anak-anak. Ada tas, ada yang pengen yang lebih bagus, kita bisa lihat di, di dalam. Uh, sekarang yang lagi ulta, saya mau traktir dia. Silahkan ya, satu aja tampil. mau lanjut lagi ya eh uh, mau beliin apa aku juga enggak tahu nih badian mau nyari apa soalnya oh, karena aku kan gak bikin kado jadi rencananya aku pengen dia milih sendiri gitu loh mau baju atau mau Lanjut lagi masih menuju di Taipei untuk karena Taiwan, dan sekarang kita mau nyari makan ya, karena dari pagi sampai sekarang itu kita belum sempat makan. mbaknya, tetap semangat sambil bawa kakek ya, tetap semangat kita ya cari hiburan, maka kalau Hari libur nggak diambil, agen juga nggak dipotong. Cuma kadang malas, nggak dipotong. Kita satu agen. lagi tuk lu, anak medan apa lu hmm? aku juga kayaknya kerudungnya enggak halo, assalamualaikum hai teman-teman, aku sekarang berada di Rendang House ya, yang ada di lantai di dan ini emang aku baru pertama kali mampir ke sini, biasanya setiap kali makan aku tuh cuma sampai di tengah-tengah dan gak pernah sampai jauh ke belakang